Anda telah menyaksikan Saurans Dinar yang dipersembahkan oleh Meski tak selalu terlihat Tapi selalu terasa kehangatannya Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Muslim Travelers yang dipersembahkan oleh